Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk menggali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya kita ke kabar pertama, para sahabat, ya, ada unggahan spesial, yang mana di sini ada sebuah postingan tes kepribadian Leslar, apakah cocok atau enggan. Para ya, tentunya videonya, ada channel YouTube Juragan 99 Simdan, para sahabat, ya, yang belum nonton, silahkan nonton. Di situ ada video Lesti dan Rizky Bilar lagi dites kecocokan persahabat yang menggunakan aplikasi MS Learning and Grow. Tuh, persahabat yang luar biasa banget nih. Yang menyangkut Lestlar pastinya akan booming dan trending persahabat ya amin doakan selalu untuk Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya para sahabat, kita mendapatkan himbauan langsung ya Dari akun Lesla Lovers World Tentunya ini menyangkut resepsi Pernikahan dari Les dan Bilar Ada sebuah unggahan postingan dari Virus Leslar para sahabat ya, yang meripos Kembali yang tentunya Unggahan dari Akun Lesla Lovers World Tentunya para ya di sini menginfo Dan tentunya menghimbau Kepada kita semua para fans Ada sebuah Himbauan bahwa tentunya mohon untuk dipahami dan diterapkan Khusus untuk lamaran akad resepsi ini Pasal 1 diwajibkan untuk lamaran nonton di ikan miber Dan untuk pasal 2 jangan ada yang datang ke tempat lamaran Pasal 3 turunin ego kalian untuk kebaikan idola maupun fans Pasal keempat semua pasal ini tidak ada yang salah dan pasal yang kelima, jika ada pasal yang salah kembali ke pasal empat, dimohon untuk tidak ngeyel peringatan tegas nih persahabat ya. Tentunya kita semua dihimbau bahwa untuk tidak datang ke acara lamaran dan akad resepsi di Bandung persahabat ya bahwa tentunya untuk kebaikan kita semua. Bahwa kita masih dalam kondisi pandemi, persahabat ya, doakan yang terbaik saja Kita nonton di rumah dan tentunya kita selalu doakan saja Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan tentunya kesuksesan Postingan tersebut juga ada sebuah kalimat caption tuliskan oleh Bu Firia Mengatakan, bisa nggak bisa, bisalah, masa nggak kejadian raja sih Harusnya bisa jadi pelajaran buat kita, tuh persahabat ya. Tentunya fans sejati pastinya bisa untuk menghibur sahabat ya untuk mengingatkan satu sama lain bahwa kita harus selalu support dari rumah saja mudah-mudahan acaranya lancar amin dan untuk berikutnya bersahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial yang mana semalam Leslie Kejora akhirnya nongol sahabat ya di rumah Rizky Bilar, nih alhamdulillah tentunya Dede Leslie sudah sehat. Dan bisa berkunjung ke rumah Abang Bilar, Pak Sambat, ya ini kejutan dan vitamin bahagia buat kita semua Farah fans ya Apalagi di situ ada sebuah kalimat calon manten, aduh bikin gemas dan bikin bahagia banget Pak Sambat. Ya doakan tentunya untuk Dedek Lesti selalu diberikan kesehatan, amin, ya robbal alamin dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial ya tentunya dari Bang Bobby Suarez tentunya semalam juga Bang Ungga di akun Instagram pribadinya tentunya mengunggah sebuah postingan foto di rumah Abang Bilar para sahabat ya dengan kalimat caption kok sepi aduh memang semalam kita tidak mendapatkan cidukan vitamin para sahabat ya tentunya kita hanya mendapatkan kabar Lesti ada di rumah Rizki Bilar saja mudah-mudahan saja tentunya kita mendapatkan foto-foto atau ciuman vitamin dari Lesti dan Rizky Billar tunggu saja kabar dan info selanjutnya bersahabat ya doakan yang terbaik saja untuk Lesti dan Rizky Billar berikutnya bersahabat kita lihat juga di sini ada unggahan yang mana tentunya di sini ada postingan rumah Lesti yang di Cianjur bersahabat ya tentunya masih dalam renovasi Uh, kayaknya sudah mau hampir selesai ya, para sahabat. Ya, tentunya ini membuat kita semakin bahagia juga bahwa rumah Lesti sedang dibangun untuk tentunya menyambut acara syukuran, pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar, para sahabat. Ya, makin gak sabar nih. Tentunya menunggu kejutan bahagia sesungguhnya dari idola kesayangan kita, alhamdulillah para sahabatnya, rumah idola kita yang di Cianjur tentunya sudah sedikit lagi akan selesai nih persahabat ya doakan yang terbaik doakan yang tentunya yang baik-baik untuk idola kesayangan kita berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial juga nih persahabat ya kita intip saja nih yang mana ada sebuah unggahan dari bias-nya Bang Fali Akbar yang memakai baju putih persahabat ya para konoha tentunya Para fans lester, Lovers masih dibuat Ravel penasaran, mersahabat ya. Karena tentunya belum ada tanda-tanda nih yang memakai baju putih. Tentunya mudah-mudahan saja terjawab di acara lamaran, mersahabat ya. Tentunya misteri ini belum bisa terpecahkan. Doakan saja para sahabat yang mudah-mudahan bisa terjawab di acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar. Dan berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada postingan yang mana tentu kita intip aja, para sahabat, ya, kado spesial ulang tahun Abiramzi ya. Ini dari Lesti dan Skibilar, kadonya adalah sepatu. Para sahabat ya, kita intip harganya, persahabat ya, kita lihat juga nih, tentunya sepatu mahal ini. Ah, disuguhkan dan diberikan kepada Abi Ramzi, ya dengan Liban, rasa Harga, juta rupiah ya keren dan luar biasa banget. Harga tentunya sepatu yang diberikan untuk Abi Ramzi luar biasa persahabat ya tentunya kita tidak melihat harganya, tentunya kita melihat bahwa ketulusan dari Lesti dan Rizky Bilar kepada Abi Ramzi yang tentunya selalu memberikan. Inspirasi dan memberikan contoh-contoh Baik untuk hubungan Lesti Dan Rizky Pilar. Ini Masya Allah banget Persahabat ya, hadiah dari Leslar untuk Abi Ramzi, Sungguh luar biasa, yang mana semalam Juga langsung dipakai Di acara konser Lida 2021, persahabat ya Ini bentuk Tentunya kejutan perhatian juga dari keduanya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan tentunya kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Kak Diana Putri Persahabat kita lihat Ini tentunya bentuk support juga dari Kak Diana ya Yang mana posting foto bersama Lesti dan Rizky Billar ketika di acara konser LIDA Special launching single terbaru Dede Lesti ini. Ini luar biasa persahabat ya Tentunya banyak sekali dukungan dari orang-orang hebat Dan orang-orang baik untuk Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran terus untuk acara resepsi nanti dan tentunya kita doakan selalu diberikan kebahagiaan terus buat hubungan idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kejutan bahagia para sahabat ya. Tunggu saja info dan kabar terbarunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mengucapkan menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.